Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru seputar idola kita. Untuk kabar pertama, para sahabat ya, kita akan mendapatkan kabar bahagia dan vitamin semalam di rumah Leslar. Alhamdulillah, untuk semalam, para sahabat ya, di rumah Leslar, banyak sekali tamu yang datang, salah satunya ada trio gesrek nih Ada Bang Adi Sky Ada Bang Haris Yang tentunya berkunjung ke rumah Leslar Wow rame banget ya semalam masya Allah Sungguh bahagia sekali Melihat silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Alhamdulillah Dan kita lihat juga persahabat Keunggahan berikutnya Ini adalah momen spesial dari Trio Triogesrek Dan ada sebuah tentu Pertanyaan juga nih yang Diberikan oleh Bang Haris Riza Mau nanya apa sama kita? Kita jawab di Youtube ya Tuh persahabat ya Kira-kira Warga korohan untuk semuanya Mau nanya apa saja sama Triogasrek Akan dijawab di Youtube Tuh persahabat itu kata Bang Haris ya Masya Allah Doakan saja mudah-mudahan pertemanan mereka juga Tetap terjalin dengan baik Mudah-mudahan mereka sehat dan selalu bahagia Amin Dan berikutnya bersahabat ada sebuah unggahan spesial dari Liat Kristina, persahabatnya Mengunggah foto bareng Bunda Lesti dan BBL. Wow, keseruan semalam ya Ini sih luar biasa, membuat kita bahagia sekali Alhamdulillah, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik Untuk keluarga Lestlar Di sini juga Kak Leo mengatakan dalam sebuah kalimat caption Senang banget bisa ketemu dengan Lesti Kejora dan BBL Tuh, Senang banget ya Ketemu dengan Bunda Lesti dan BBL Aduh Masya Allah dan komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Andri Widyaningsih23 Mengatakan Aduh cantik-cantiknya BBL anteng banget Tuh para sahabat ya semua warga konohab Lesti ini tertuju dengan BBL yang sedang tertidur, walaupun rame di rumah semalam, tetap BBL selalu anteng tertidur dengan nyenyak persahabat ya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Nena Ukti mengatakan, wow abang El anteng ya nak, moyo mulu padahal ada cewek Luna, saya selalu semuanya, amin, masya allah banget ya doa-doa baik kita aminkan mudah-mudahan terkabul doa baik yang tentu dipanjatkan yang ditujukan kepada keluarga Leslar selanjutnya para sahabat ada sebuah organ spesial juga yang kita dapatkan ini tentunya vitamin bahagia dari BBL yang diunggah oleh Bunda sikejora Kejora BBL para sahabat ini tengah malam ternyata Bangun ya, melek, tidak tertidur Masya Allah, Bunda Lasting Diajak begadang oleh BBL <laughs> Ini sih lucu dan cute banget Masya Allah BBL Dan kita lihat juga persahabat momen ini pun Diunggah kembali oleh Agung Sental putih harus ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini: "Abang semalam ngajakin gunanya begadang, mana anaknya? Kepada senyuman manis lagi, aduh, bikin-bikin gemes katanya tuh ya." <tantik> Memang, Bibi selalu menggemaskan selalu membuat bahagia dan membuat semangat untuk warga Konoha mendukung Lesti dan Rizky Bilar, dan kita lihat bersahabat. Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram, Mama Eva 77 mengatakan, Abang ada tamu tidur, tamu pulang malah melek, semoga Muhammad Lesla al fatih Bilar, juga Les dan Muhammad Rizki Bilar sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah, jadi keluarga, yang tentunya diberikan, Sakinah Mawadahwarohma, Diberi kebahagiaan, kebaikan, keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Amin Masya Allah banget ya doa baiknya Kita tentunya selalu mendukung yang terbaik apapun itu Buat Bunda Lasti dan Bapak pilar Dan kita lihat juga persahabat keunggian Ibu Harsiwi Kemarin meripos kembali postingan Indusiar Karena kemarin adalah hari perempuan internasional di seluruh Manapun berada persahabatnya <gifat> Ini tentunya wanita-wanita hebat Salah satunya ada Bunda Lesti Memang sudah dipastikan Bunda Lesti Adalah wanita yang hebat Wanita yang kuat dan Wanita inspirator Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat ada info penting untuk kita semua Karena jam 12 siang nanti Bakal hadir kejutan vlog ter Terbaru dari channel Youtube nya Bang Afdal. Ini kolaborasi Bareng Papa bilar, persahabat ya, dan di sini akan terkuak nih rezeki bilar, deh ini fakta yang sebenarnya Nikah agama ijab kabul dua kali. Tuh sahabat yang penasaran, karena baru di channel youtube nya Afdal Yusman, Papa bilar cerita persahabat ya apa salah ijab kabul dua kali itu akan tentunya disampaikan di channel youtube Bang Afzal Yusman siang hari ini jam 12, jangan lupa.